Rahayu Rahayu Rahayu Sagungeng Dumati Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Pak Dija yang Pangudar Nalar Kebetulan malam ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang Sesaji Murwokolo Kebetulan Sesaji Murwokolo ini Pernah saya adakan di Gunskering Menteng Jalan Teuku Umar nomor 1. Pada waktu itu adalah pembukaan lukisan karya Sohib Toyaroja yang mengangkat tema Semar Ngruwat Jagat. Di dalam perlengkapan sesaji Murwokolo atau Semarang Ruwat jagat tadi sarana-sarana yang disiapkan antara lain adalah perlengkapan daripada sesaji tetapi sebelum saya berbicara masalah sesaji mohon maaf sekali saya ingin mengikis pemahaman-pemahaman tentang sesaji jangan sampai sesaji ini dianggap atau orang mempunyai anggapan bahwa kita itu memanggil atau menghadirkan roh yang punya kepentingan tersendiri. Mohon pemahaman-pemahaman ini kalau bisa dilepaskan jauh-jauh dari hati nurani kita. Karena sesaji itu sendiri punya tujuan tidak seperti itu. Sesaji itu berasal dari kata se dan saji sesaji juga bisa dimaknai dengan ucapan rasa syukur kita kepada Gusti Kang Mur Madi Dumadi yang memang selama perjalanan hidup kita ini kita sudah diberikan beberapa kenikmatan diantaranya nikmat sehat kebahagiaan dalam perjalanan hidup untuk menyelaraskan antara manusia dengan alam Kembali kepada sesaji murwokolo atau yang dinamakan ruwatan Apa sih makna dari ruwatan itu? ruwatan itu adalah melepas ruwatan itu adalah melepaskan yang dilepaskan apa? Setiap orang yang melakukan ruatan artinya orang tadi pasti mengalami perjalanan yang kurang mengenakkan, kurang merasa sukses dan sebagainya mungkin disebabkan adanya kendala-kendala yang dinamakan naas atau orang tadi mengalami perjalanannya pada wuku ringkel. Maka orang tadi bisa mengadakan yang namanya murwokolo. Kalau zaman pada saya masih kecil dulu, sering sekali orang-orang itu mengadakan ruatan murwokolo dibarengi dengan menanggap wayang kulit. Karena wayang kulit sebagai simbol daripada pewayangannya manusia, disitulah sebagai tata cara untuk membersihkan dari kolo yang menyerimpet atau yang menghalangi perjalanan seseorang kembali kepada Semarang Ruat Jagad pada waktu itu adalah diadakan oleh kunskring kopi dan restoran yang letaknya ada di Jalan Teuku Umar nomor 1 pada waktu itu dihadiri oleh Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, juga Bapak Yapto, juga duta-duta besar negara-negara sahabat seperti Belanda, Jepang dan Korea dan yang lain-lain pada waktu itu. Di situ saya menjelaskan hanya sedikit karena waktunya juga terbatas. Maka mungkin mulai malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang sarana daripada sesaji itu sendiri Kembali mari kita lepaskan Jangan sampai kita mempunyai pemahaman bahwa sesaji itu tadi adalah mengundang atau menghadirkan roh-roh halus Yang untuk melengkapi atau untuk mengiyakan apa yang menjadi keperluan kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sesaji itu adalah bentuk ucapan terima kasih kita kepada Gusti Kang Murubeng Dumati dan merupakan penyeimbang antara manusia dengan alam, kenapa seperti itu? Alam seisinya sudah memberikan penuh kepada diri kita sebagai manusia yang mampu berusaha untuk meraih segala sesuatu yang bisa kita jalankan sebagai jalan penghidupan setelah kita itu diberikan nikmat seperti yang saya sampaikan tadi maka rasa syukur kita itu kita wujudkan dengan yang namanya sesaji sesaji itu kalau boleh saya berbicara itu namanya bahasa rupa maka disandikan oleh beberapa macam persyaratan sesaji itu yang setiap satu sarana itu mempunyai makna. Jadi setiap satu sarana apa yang tergelar di atas meja atau yang namanya sesaji tadi adalah mempunyai makna tersendiri. Murwokolo itu mengawali setelah lepas daripada ruatan yang dilepas tadi adalah rasa ketakutan, rasa yang tidak enak rasa yang menyelimuti segala perjalanan yang menghantui berhasil atau tidaknya seseorang. Tetapi ini juga tidak menjadi patokan atau pedoman bahwa orang hidup tadi supaya sukses harus diruat dan meruwakala itu tadi bukan ke sana. Kembali kepada dirinya sendiri. Orang mau sukses, mau berhasil ataupun tidak itu dari perjalanan hidupnya sendiri. Tetapi kalau mengingat dari perjalanan itu merasa ada hambatan-hambatan yang sekiranya kurang atau belum menyenangkan maka kita cari permasalahannya ada di mana. Maka sarana dengan murwokolo atau dengan ruwatan itulah sebagai sarana untuk melepaskan daripada kondisi yang kurang menyenangkan. Itu yang yang yang saya sampaikan tentang sesaji. Nah, mungkin ada pertanyaan atau bagaimana? Ini Pak De, pertanyaan seputar sesaji Murwokolo. Ya. Siapa yang pertama kali memprakarsai sesaji Murwokolo ini dan ya. diadakannya itu khususnya di acara atau kepentingan yang seperti apa? Mm -hmm. Itu. Itu saja. Iya. Sesaji Murwokolo itu kapan dimulai dan untuk acara apa saja tidak ada yang tahu kapan itu dimulainya tetapi yang namanya murwokolo atau ruwatan itu bisa dilakukan oleh setiap orang contohnya orang yang anak tunggal untang itu menurut ajaran daripada leluhur kita dahulu itu harus diruat uger-uger lawang dua-duanya cuma punya anak dua termasuk seperti Limo itu yang harus diruat lima laki-laki semua jadi acara ruatan itu kapan dimulainya tidak ada yang tahu tetapi nenek moyang kita meninggalkan ajaran-ajaran seperti itu supaya generasi seperti kita ini bisa melangsungkan agar kehidupan yang akan datang atau perjalanan hidup seseorang tadi yang diruat itu mengalami perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya nah jelas ya jelas, pak apalagi kalau sesaji yang diadakan ketika kita wetonan iya. apakah itu bisa dianggap sebagai sesaji murwokolo pak deh atau sesaji murwokolo itu hanya bisa dianggap ketika sarana-sarana besar yang tadi pak De jelaskan itu semuanya tersedia di satu meja. Iya. bagaimana Pak di penjelasannya? Iya. Sesaji wetonan itu dilakukan setiap 35 hari sekali. Kenapa seperti itu? Karena orang lahir tadi umpamanya lahir di hari Minggu Kliwon. Kita mengadakan wetonan dengan mengadakan paling tidak dua jenang warna merah atau warna putih atau mungkin bisa jenangan limau itu suatu rasa syukur kita selama 35 hari tadi kita mendapatkan keselamatan tetapi kalau sesaji yang namanya murwokolo itu adalah sesaji yang dikhususkan untuk melepas daripada kesialan seseorang makanya di situ namanya ruwatan itu dari kata ruwat yang artinya melepas apa yang dilepas kalau kemarin waktu saya di Menteng saya sampaikan melepas rasa ketakutan karena pada waktu itu masih ada pandemi covid-19 yang masih ganas-ganasnya kita mengadakan ruwatan itu karena pada saat itu kita sebagai warga negara yang merasa ketakutan merasa cemas selalu terbatas semuanya tidak bisa bebas bergerak seperti sekarang-sekarang ini yang mudah-mudahan ini semuanya juga akan berakhir dengan pandemi itu sehingga kita bisa saling ketemu dengan teman saling tatap muka saling berjabat tangan dan mungkin lebih enak lagi kita bisa berkumpul jadi perbedaan daripada weton dengan morwokolo seperti itu weton adalah hari 30, apa, 35 hari dari hari lahir Sedangkan untuk Murwokolo adalah acara tertentu, jelas ya. Jelas pakde. Ya, apalagi untuk sarana sesaji Murwokolo pakde. ya Apa saja yang wajib diadakan di sana dan apa yang boleh tidak ada? ya Sesaji Murwokolo yang jelas karena di situ adalah melepaskan sesuatu yang kurang baik, yang pasti harus diadakan. Yang pertama adalah tumpeng. Yang kedua adalah ayam panggang. Ini harus ada tumpeng, ayam panggang, kemudian jajan pasar. Ya, tumpeng, ayam panggang, jajan pasar. Termasuk sarana-sarana yang kecil-kecil. Syukur-syukur memang pada saat mengadakan sesaji Murwokolo itu semua polo itu ada termasuk polo gumantung, polo kependem, buah-buahan semua ada itu menandakan bahwa kita kepingin hidup yang akan datang ini atau perjalanan besok itu setelah diruat itu menemukan ketentraman, kedamaian hidup gemahri lo jinawi jadi serba ada, tidak ada kekurangan suatu apapun itu jadi kalau memang di situ oh tidak tidak boleh yang ini tidak boleh tidak ada selagi orang yang menjalankan ruatan tadi mampu untuk mengadakan sarana itu sarana itu diadakan tetapi yang harus ada adalah tumpeng dan ayam panggang karena tumpeng itu pertanda bahwa adanya manusia sedangkan ayam ayam itu juga mempunyai pengertian atau pemahaman yang sangat luar biasa kalau dibikin ingkung itu menunjukkan atau menandakan bahwa disitu adalah menembah kepada yang murbing dumadi kenapa disitu dipanggang pengertiannya kalau tadi itu disempurnakan jadi jelas ya kalau nanti kita, kita anggap kalau itu sebagai ribet ya nanti ribet juga jadinya tetapi kalau itu adalah zaman zaman dari sekarang ini akan berubah menjadi zaman untuk besok waktu sekarang ini kita mengalami hal seperti ini kita berharap untuk besok itu supaya lebih baik dari perjalanan yang sekarang karena orang hidup itu cuma ada tiga waktu kemarin hari ini dan besok kemarin sudah kita jalankan entah bagaimana itu perjalanan kita hari ini sudah kita jalankan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita dalam sehari ini tadi nah untuk besok ya besok perjalanannya seperti apa jadi untuk besok itu kita tidak perlu memikirkan boleh kita punya planning tetapi kita tidak boleh terlalu terbebani besok ya besok seperti itu Jelas ya, jelas nah, apalagi pertanyaan selanjutnya untuk sesaji Murwokolo yang sudah diadakan mm -hmm. itu bisa dikonsumsi atau memang harus dilarung atau mungkin dipendem dan bagaimana pengertian dari apa yang dilakukan di sarana sesaji itu setelahnya Pak? D? Iya. Sesaji Murwokolo itu sebagian boleh dilarung atau boleh dikubur juga boleh dimakan tetapi yang harus dilarung ke semuanya itu sesaji yang namanya sedekah laut atau sedekah bumi itu yang harus dilarung semuanya tetapi juga sebagian boleh dimakan karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa sesaji itu adalah sebagian daripada sedekah sedekah kepada siapa? kepada sesama hidup Baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi saya sampaikan seperti awal tadi bahwa sesaji di situ bukan menghadirkan roh-roh jahat atau sesuatu yang merugikan. Tetapi di situ adalah memberi, saling memberi, kita bersedekah kepada sesama hidup. Umpamanya ada Buah yang jatuh, atau mungkin ada nasi yang jatuh, di situ bisa dimakan oleh semut, dan sebagainya. Itu menandakan bahwa kita memberi makan secara tidak langsung oleh semut-semut itu. Artinya sesaji tadi adalah sedekah untuk menyeimbangkan antara hidup kita sebagai manusia yang kelihatan dengan kehidupan yang kutu-kutu walang atau goth. Jadi makanya disitu boleh dilarung, boleh juga dimakan, tetapi biasanya ada sebagian yang dilarung. Nah yang dilarung itu apa saja? Bisa juga nanti kayak tumpengnya, bisa juga mungkin disitu ada kepala kerbau atau kepala sapi, apa saja yang menjadi sarana pada saat ada sesaji itu. Jelas ya? Jelas, nah ya. itu perbedaannya. Uh -uh. Pertanyaan Apalagi, selanjutnya Pak De uh -huh. untuk sesaji Murwokolo ini hmm. bedanya dengan sesaji Raja Soya ini apa Pak De? Hmm. Ya sesaji Raja Soya itu sesaji yang sangat besar sekali. Artinya apa sesaji Raja Soya itu biasanya dilakukan oleh para raja raja itu bisa melaksanakan sesaji raja suya dengan syarat-syarat tertentu contohnya bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan paling tidak 100 kerajaan itu baru bisa mengadakan sesaji raja suya setelah mengadakan sesaji raja suya biasanya kerajaan itu akan menemukan gemah ripah loh jinawi tetapi juga ini bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang memang di situ menghendaki pada dasarnya sesaji raja suya itu bisa dilakukan 100 tahun sekali jadi satu abad itu bisa dilakukan satu kali tetapi kalau sesaji murwokolo seperti yang saya sampaikan seandainya anda itu kepingin ruat kepingin diruat atau mungkin Anda punya saudara yang harus diruat karena melihat perjalanan hidupnya terseok-seok kapan saja bisa yang penting ada sarananya masalah perlengkapan yang namanya sesaji raja suya itu setiap 100 kerajaan yang ditaklukkan tadi harus ada salah satu yang bisa diambil Entah itu airnya, entah itu buahnya, entah itu apa saja, sebagai sarana yang ada di situ, karena sesaji raja Surya adalah sesaji wewenangnya para raja. Raja yang bisa menaklukkan setiap kerajaan kecil-kecil yang menjadi taklukannya harus memberikan upeti, yaitu tadi seperti ABCD tadi itu sarana untuk sesaji raja suya itu sangat lengkap dan sangat besar sekali dan itu tidak semua orang mampu dan bisa untuk mewujudkan sesaji raja suya itu. Untuk membaca sesaji raja suya itu hanya orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa. Itu yang harus dipahami. Lain kalau kita itu mewujudkan wetonan karena itu ucapan rasa syukurmu pada seluruh papatmu yang selama 35 hari telah menjaga kesehatan dan keselamatan kamu, kamu tinggal ngomong bla bla bla bla bla tetapi kalau sesaji raja suya itu harus orang-orang tertentu yang memahami tidak semua orang tahu apa yang terkandung di dalam sesaji raja suya jelas ya? jelas banget. ya N -n -n. apalagi masih nyambung dengan sesaji Raja Soya ini agak menarik Pak D. Uh -huh. Karena sesaji ini hanya bisa dilakukan, diwujudkan, atau dipimpin lah bahasanya oleh orang-orang yeah. tertentu. Yeah. Konsekuensinya apa Pak D jika itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau wewenang untuk mewujudkan sesaji Raja Soya tersebut? Yeah. Sesaji Raja Soya, kenapa di situ hanya bisa di atau dimantra oleh orang-orang tertentu konsekuensinya apa kalau umpamanya si A ini belum mempunyai kemampuan untuk itu terus melaksanakan itu yang tidak memahami persis arti dan maknanya sesaji Raja Suya tadi maka pasti ada konsekuensinya ibaratnya Anda menyediakan mobil tetapi Anda tidak tahu cara pengoperasiannya begitu Anda buka hidupkan mesin langsung apa yang Anda jalankan di situ pasti Anda akan nabrak kanan kiri tetapi bagi orang yang sudah menguasai daripada mobil itu oh mobil itu ada mesinnya oh mobil itu ada setirnya ada kontaknya ada kopling ada persneleng ini untuk memasukkan gigi maka akan berjalan sesuai apa yang diinginkan itu ibaratnya seperti itu jadi pasti ada konsekuensi yang di dalamnya itu bagi orang yang belum paham tentang sesaji raja suya, sayogianya jangan mengadakan karena Anda akan menerima konsekuensinya itu. Jelas ya? Oke, jelas Pakde. Nah, uh -uh. Selanjutnya balik lagi ke sesaji Murwokolo nih, Pakde. Iya. Yeah. Dalam perwujudannya kita mengadakan sesaji murwokolo apakah disitu ada larangan uh -uh. entah dalam bentuk apapun yang sifatnya itu larangan apakah ada Pak D uh -uh. monggo dijelaskan iya yeah. sesaji murwokolo itu bisa diadakan oleh siapa saja seperti yang saya sampaikan tadi ya karena murwo itu mengawali kalau itu adalah zaman mengawali waktu pada saat setelah ini akan masuk ke zaman besok itu boleh dilakukan oleh siapa saja Intinya orang tadi juga bisa memahami Yang digelar tadi menjadi sastro -cetro. Bukan hanya itu sekedar sarana Tetapi tidak memahami makna yang terkandung di dalamnya Makanya segala sesuatu yang digelar di situ Harus dipahami supaya tidak salah. Dalam penilaiannya nanti Jelas? Jelas Pak De. ya Itu Nyambung dengan pertanyaannya Pak D Pernyataannya Pak D tadi Ada istilah Sastro ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak D Sastro ya. itu apa? Ya. Sastro Ceto itu merupakan tulisan yang tergelar Yang bisa dibaca Sedangkan sesaji yang di situ Saya sampaikan tadi bahwa di situ adalah sebagai bahasa rupa Bahasa rupa itu belum menjadi sastro ceto Sebelum si pemangku tadi menjabarkan atau membaca daripada sesaji tadi Setelah si pemangku tadi membaca seratan itu tadi atau sesaji itu Maka di situ menjadi sastro ceto Jadi bukan sastro Winadi atau seratan winati lagi Jadi jelas ya sastro ceto itu yang sudah tergelar seperti jenang poncowarno, umpamanya atau mungkin lampu sundu langit orang yang mempunyai tugas memangku daripada mengujubkan sesaji tadi sudah jelas paham persis itu jadi kita harus betul-betul memahami sastra cetro itu tulisan yang jelas karena kalau nanti ini saya sampaikan secara mendetail, ya mungkin nanti bisa pada episode atau mungkin pada waktu yang akan datang kita sampaikan karena sastro Ceto itu nanti hubungannya dengan sastro jindro hayuningrat tulisan yang masih menjadi rahasia terkecuali bagi orang-orang yang sudah memahami tentang sastro jindro hayuningrat pangruwating nah Pangrua Tingriyu itu yang berhubungan dengan Murwokolo Tetapi ini tidak serta-merta harus bisa saya sampaikan Karena apa? Ada rahasia-rahasia yang tidak boleh terucap Kalau itu sampai terucap Luar biasa, dampak daripada mantra itu Saya mohon maaf, saya tidak berani untuk menjabarkan masalah itu Ya, karena sastra cindur Nengrat ada yang punya wewenang sendiri. Jadi kita saling menghargai dan saling menghormati pemahaman-pemahaman yang lain. Jelas ya nak ya. Jelas pakde. Nah, uh. Itu pertanyaan Aduh. terakhir dari ya. saya, pakde. Mungkin Bule. bisa pakde selesaikan uh, uh. untuk apa yang perlu disampaikan ke penonton dan porokadang ya. terkait sesaji murwokolo dan hal-hal yang berkaitan dengan itu Pak Iya. Uh. Mm -hmm. sesaji murwokolo kembali seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu bisa dilakukan oleh siapa saja bagi orang-orang atau siapa saja yang mempunyai perjalanan hidup yang kurang mengenakan punya cita-cita yang tidak tersampaikan punya keinginan yang tidak didorong oleh niat yang kuat sehingga di situ juga tidak tercapai harus ada ruwatan sesaji yang namanya murwokolo tadi tetapi kalau murwokolo itu skalanya sudah cukup besar dibandingkan dengan sesaji wetonan ya kalau murwokolo itu tadi adalah melepas daripada yang ribeti perjalanan kita ini, disitulah yang harus kita buka dari ikatan itu, supaya kedepannya lebih baik, supaya semuanya apa yang kita inginkan tadi bisa terwujud dan apa yang kita ciptakan di situ jadi itu karena ini berhubungan dengan perjalanan hidup artinya apa? semua tadi juga kembali kepada bentuk welas asih itu yang kita lakukan beberapa macam sesaji tadi itu adalah gambaran dari welas asih kita kepada sesama hidup maka sesaji itu bisa dimaknai dengan sedekah sedekah kepada siapa? ya kepada tadi, sesama hidup yang memang baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan karena di situ sudah kita sajikan maka yang monggo saja siapa yang mau mengambil siapa yang mau memakan itu boleh boleh saja jelas, ya? jelas ya. Ya, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang pemahaman atau obrolan-obrolan saya tentang sesaji murwokolo atau wetonan atau mungkin bisa disebut sesaji apa saja lah yang berhubungan dengan perjalanan hidup yang supaya kita itu masuk ke bentuk ketenangan jiwa membentuk kemah ripah loh jinawi kiranya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kekurangannya Rahayu, Rahayu, Rahayu sagungin dumadi